Loh, loh, apa itu? Apa paling mabuk? Apa mabuk? Oh, iye, kok esok. Telah terjadi Kecelakaan Laka Lantas, Rantau Durian Apu Mobil kan. terprosok Ini temen Mobilnya terprosok Entah apa yang ada di benak pikiran penyupir Melaporkan dari Rantau Durian Melaporkan Kejadian Laka Lantas, Rantau Durian Mobil terprosok Entah apa yang ada di benak pikiran penyupir ini Sehingga mobil tergelincir ke siring Entah bagaimana ceritanya Sekarang akan ditarik Akan ditarik untuk keluar dari siring ya Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman melaporkan dari Laka Lantas Rantau Durian, Jalan Poros. Kondisi lalu lintas Rantau Durian.